Itu maju pesat setelah saya ketamunan orang tua, pakai caping pakai tongkat, nunduk-nunduk. Hmm. Di batu itu saya ngaji di musyola, itu setelah saya ngajar santri 19 tahun. Di antara kamu itu ada malik, ada ada Khitir, itu kita ceritakan, berhubung itu enggak boleh, makanya enggak. Kadang-kadang Nabi itu, berubah orang yang mengadil. Bismillahirrahmanirrahim. Jika abdah Bila mana Allah pengen mencintai kepada seorang hamba. Maka didatangkan ujian. Kamu disakiti orang aja beruntak. Kamu didolimi orang aja nggak bisa memaafkan. Hm, hatimu jengkel, hatimu sakit. Hmm? Kamu digosipin orang, kamu dipanggil dengan nama jelek, kamu diutangi nggak dibayar, kamu saja beruntak. Bagaimana Allah akan mencintaimu? Kamu percaya enggak? Kalau ada orang yang mendolimimu, sesungguhnya orang yang mendolimimu itu yang mentakdirkan Allah. Percaya enggak? Wafi'lumayasha. Allah berkehendak segala sesuatu menurut kehendak Allah. Kenapa masih beruntung? Kenapa masih ada gejolak? Banyak orang gagal. Itu gara-gara tidak mampu memaafkan kesalahan orang lain. Tidak mampu memberikan pelayanan kepada orang lain yang terbaik. Seumamanya so, ilmu khasif itu boleh diceritakan. Saya akan cerita di antara kamu itu ada, Malik, ada Nabi ada Khitir yang kita ceritakan. Berhubung itu enggak boleh, makanya enggak. Kadang-kadang Nabi Allah Khitir itu berupa orang yang ber anu, mendu-mendu menjilmah seperti teman kamu. Hmm? Pada akhirnya seperti itu Pondok ini itu, itu Maju pesat Setelah saya ketamunan orang tua Pakai caping, Pakai tongkat Nunduk-nunduk hmm. Di batu itu saya ngaji di musola, Itu setelah saya ngajar santri 19 tahun Bilang kalau pengen ketamunan. Kemudian ngaji saya Saya berhentikan dan saya Ajak ke beliau ke rumah saya. Di antara percakapan beliau-beliau bilang gini. Ustaz, ini pondok harus bayar. Kalau pondok ini nggak bayar, tidak akan maju. Dalam hmm. hati saya mengatakan bagaimana. Uang digratisi aja nggak maju, apalagi konbayar. Dulu pondok ini gratis 19 tahun. Saya ngajar santri selama 19 tahun itu nggak ada pungutan bias persen. Tapi beliau disuruh bayar. Bahkan beliau bilang, satu bulan disuruh satu juta. mau Mubarak maju puasat, kalau bayarnya sudah satu juta. Eh? Kalau belum bayar satu juta, belum maju. Kalau sudah satu juta, bayarnya mau maju besar. Eh? Jangankan satu juta. Uang bayar seratus ribu, dul setelah itu, beliau itu kebetulan di waktu itu saya nggak punya uang sama sekali dan beliau minta uang sama saya 7 juta hmm, saya nggak punya uang sama sekali pada akhirnya tahu uang saya tak kuras semuanya, tak berikan sama beliau semua tapi nggak ada 7 juta hmm, lalu masuk akal orang santri ini ini 19 tahun itu nggak pernah lebih dari 40, 40 terus Boyong sepuluh datang sepuluh, boyong dua puluh datang dua itu, puluh. Itu, itu, itu tidak sembarang karya tulis itu. Kalau itu sembarang karya tulis, seperti karya tulis tulisan-tulisan kamu. Hah? Makanya itu menjadi di mana-mana. Setelah itu beliau pamitan, di waktu pamitan kaget saya. Di waktu pamitan, itu tangannya yang masih muda banget. Kemudian jangan lihat ini. Karena pembunuh ini pakai putih, kucing Pakai rudu. Ini. Ini enggak kelihatan. Penduduk ini terus. Penduduk ini terus. Jadi enggak kelihatan. Setelah salaman. Sel pakai tangannya mudah banget. Kenapa? Cantik ya? Mudah banget. Tak lihat wajahnya masih muda banget deh, mungkin sekitar 26 tahun. Setelah itu saya pergi, mantap saya. Saya nanya mantep muda, kalau muda berarti Nabi Allah eh, Kalau masih muda Nabi Allah Gindir. cuma Nabi Allah Gindir itu memang eh, mencilma-mencilma. Kadang berbentuk orang tua, kadang berbentuk anak kecil, kadang yang berbentuk pengemis, kadang apa itu ngamen kadang-kadang cuma wajahnya kelihatan setelah itu to langsung saya umumkan eh, pondok pesantren al Mubarok itu bayarnya pendaftaran satu juta pendaftaran satu juta per bulan 500 saat itu juga arba'in saya baca tadinya arba'in itu tidak saya baca secara umum juga ya yes, sebatas santri saat itu juga saya komandangkan di media sosial langsung jing. yaitu hadirnya masyarakat berbondong-bondong merusak jemuran pondok. Justru gara-gara jemuran -gara pondok dirusak, alumni terkenal di mana-mana. Karena ya karena di media sosial ada judul eh, pondok pesantren dirusak masyarakat. Tapi videonya saya buang, pada akhirnya masyarakat melihat mana toh, mana toh. Tapi enggak ada videonya. Yang dilihat santri-santri. Saat itu maju besar. Hmm. Maksud saya itu begini. Hidup kita ini. Deh. jalanin takdirnya Allah. Jalanin kodok-kodarnya Allah. Nyampe seumpamanya kita ini nggak percaya dengan kodok-kodar. Kafir kamu. Kafir kamu. Enggak nggak kamu min makanya di dalam Safina itu Arkanul Iman itu rukun-rukun iman itu situ noda enam nomor enam itu toh antuk mina pilukod dari khairi wa syarihi baik jelek itu toh dari allah kalau baik jelek itu dari allah kita ini harus yakin di saat kamu disakiti siapapun didolimi siapapun dimaafin dan usahakan kamu untuk memilihkan orang lain yang terbaik. yang terbaik so, mamanya kamu nggak bisa, yes. nggak bisa. Gitu. Gak usah ngomentari yang jelek-jelek. Eh, Lebih-lebih teman-teman kamu. Lebih-lebih teman kamu. Di antara teman kamu itu ada orang hebat. Eh? Bahkan di antara teman kamu itu ada cucunya Rasulullah. Tapi tidak kelihatan. Kamu pun nggak percaya kalau dikatakan itu cucunya Rasulullah dan saya tidak memberitahukan karena ini adalah sir yang kalau pengen selamat hormati semua hormati semua Hah? hormati semua almu barok ini sering dikunjungi nabiuloh ini makanya hormati semua aja nabiuloh diri nyeleneh nabiuloh diri itu pernah suatu ketika minjam perahu Pinjam, bercam bayar nyampe di tempat, tau perahunya di jebul, di pada akhirnya tenggelam, tenggelam, tinggal nongol, eh, eh, enggak begitu lama, ada penguasa, merampasi semua perahu-perahu perahu-perahu di, perahu, perahu, mengapa gue eh. justru yang selamat perahunya ini, perahunya yang di jebul ya, nabi Allah. tahu tidak cuman itu saja beliau pernah jalan-jalan cuma Nabi Musa ada anak kecil sedang main itu dibunuh itu Ya, ya. ya memang tahu kal. nah, kalau masuk akal ya. Hah? Hah? pernah suatu ketika itu ada seorang kiai ada seorang kiai biasanya kiai itu kalau ketamuanan tamu itu ditemuin di ruang tamu resmi, hmm? kan di rumahnya itu kan ada ada santri yang jaga. tamunya ini nah, tamunya ini datang datang malam malam koyak dingin ya. hmm? kemudian ditemuin tapi tamunya nggak mau masuk jadi tamunya itu jagongan yang di luar itu lama <tuh> santri ini santri ini nyampe sakit hatinya itu bisa Tamu nanti sopan, nemoni romoyai, yang jauh buah bingat terus jagoan doyom lebu, nyampe lama itu. Santri pada akhirnya santri itu nggak bisa tidur, padahal sih masih mungkin ngantuk. Tapi berhubung romoyainya masih di luar, nungguin terus. Heh. Setelah selesai pamitan, pulang, kiyainya bilang, kamu ngerti nggak siapa yang dateng? Nggak tahu kiyai itu yang datang itu Nabi diri, masya allah, masya allah, <tuh> masya allah, <tuh> banyak banyak kejadian yang pasti di bumi ini ada ada ada seorang nabi ada seorang wali yang masih hidup sampai sekarang diantaranya adalah Nabi Ilyas diantaranya adalah Nabi Muhammad itu yang sering jadiol itu Nabi itu lebih lebih zaman zaman yang modal di sini ini dia khusus nikah pun yang ini itu ini itu ini itu heh ada pengamen lewat ada pengalaman heh di hormat semua dimuliakan semua Eh. lebih lebih tamu saya heh cuma memang enggak boleh, dalam ilmu sir itu enggak boleh memberitahukan enggak boleh. Wis santri wis wis eh ini nanti ada ketamunan orang agung. Nanti tolong ya di set salamatnya. Jiyai, santri-santri wis siapan kabuh. Wis persiapan semua. Wah, mustun tata tono naik cis. Suatu ketika ada tamu. Tamunya Narcis. Celononan, kausan setri. Rapi nah, kemudian dateng terus salaman sama kiainya, salaman, cium-ciuman, cipipa-cipipi, nah, san ngomong-ngomong. Tapi tamunya ini nggak mau masuk, ngomong-ngomong, setelah itu pamitan, setelah jamaah duhur, nah, santri ada yang ya katanya ada tamu kok oh, nyampe jam sekarang enggak dateng-dateng apa kata Iya,nya tadi bilang lihat tadi siang itu tadi siang itu hmm. yang datang yang telah nanang necis yang setritan. itu Nabiullah Khidir Wah, santai jauh nangis eh santai itu, itu, itu nangis ya Allah mesti bersat kenapa enggak diberitahu ya jangan diberitahu enggak boleh ilmu sir itu gak boleh diberitahu banyak ilmu sir rumah ilmu karena tamu dia ngomong biasa waaah asabanan waaah tolak ala ina cintu koyasabasvi kalau orang-orang gak hebat itu gak seperti itu kalau orang-orang hebat itu gak seperti makanya penjentengan ini lebih lebih tamu tamu yang ada di tamu baru siapapun orangnya dihormat dimuliakan jam berapa dimuliakan eh jam berapa dimuliakan lebih lebih kalau ada musafir kan sering ada musafir datang tuh tuh itu kalau ada musafir tasarloni terus itu eh ya memang seperti itu punya uang berapa tak berikan semua eh terima nah satu sabu satu sabu tapi ngukut uang saya dan kalau sudah kau itu habiskan semua semoga saja kita hari ini eh, semakin dari itu semakin baikkan Allah Amin semakin luar biasa bagaimana mau, kau mampu untuk menerobos ke situ selama hati kamu masih kagian maksiat dengerin itu mau nonton film porno, dengerin mau hidup migul-migul buku itu susunya memang codot Rasa ditonton Itu yang menjadikan kamu buta. Nameripatmu tidak buta, tapi mata hatimu buta. Enak Ustadz Terus no. enak Enak Kalau mau istighfar Ustadz Bisa kalau mun rontok. Untuk Rene Ustadz kalau wudu dosa yang ada di wajah Rontok semua Kecerdasan Iya kalau kisah Allah merontokkan. Kalau Allah enggak. Karena dosa yang dirontokkan Allah, dosa yang telah ditobati. Kalau dosa itu tidak ditobati, beristighfar, dosa lagi. Beristighfar, dosa lagi. Beristighfar, dosa lagi. lagi. Itu namanya menyeng. Eh, Kalo karo saman jenggung karo Kang Basi, Dung! Maaf ya, maaf ya. Apa kata Kang Basi? Ya. Dung! Maaf ya, maaf ya. Maaf ya. Maaf ya, maaf ya. Kira-kira gimana tuh? Kan biasanya oleh godam. Itu bersih ya? <laughs> seperti kamu. Lakuin dosa wudu. Lakuin dosa wudu. Lakuin dosa tifar. Diciptakan ya, diamuni oleh Allah kalau sering-sering melakukan seperti itu. Amin Alhamdulillah. rabbal Alhamdulillah. Alhamdulillahil alamin. Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil